Seseorang harus sudah tahu wetonnya terlebih dahulu. Weton yang dimiliki oleh seseorang di dalam perhitungan yang didasarkan pada petungan Nogodino akan menunjukkan watak, segi karir dan jodoh dari seseorang. Dari semua kitab timpon Jawa, weton untuk Rabu Wage diketahui neptu dari Rabu memiliki nilai 7. Sedangkan untuk Neptu Pasaran Wage memiliki jumlah 4. Sehingga keduanya ketika dijumlahkan akan memperoleh nilai 11. weton tersebut memiliki jumlah neptu 11 maka dapat diprediksi mengenai sifat watak karakter dan jodoh seseorang sejak pertama kali ia dilahirkan begitu juga mengenai masalah karir pekerjaan maupun rezeki weton tersebut mungkin neptu yang terbilang cukup besar yaitu rabu 7 dan wakilnya 4. Dan keduanya jika dijumlah akan memiliki nilai bilentep 11. Untuk mengetahui apa saja watak jodoh karir dari seseorang dengan weton itu, maka berikut ini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 dan segi dari Ndoro yang lahir pada Rabu Wage, agar tak jadi salah pahaman, kami harapkan Doroh menyimak sampai habis penjelasan kami. Wata Rabu Wage, pemilik weton, tersebut mempunyai watak seperti Ponco Sudah Sumur Sinoper, yang mana hal tersebut berarti mereka memiliki wawasan luas, atau di sini mereka menjadi tujuan orang lain ketika ingin bertanya. Orang yang terlahir dengan weton tersebut memang diketahui pandai, cerdas, dan bisa memberikan nasihat terhadap orang lain. Sifat lain dari weton ini yaitu mereka mudah sekali bergaul. Karena itu. Mereka yang lahir dengan weton tersebut memiliki banyak sekali teman Tak hanya itu saja Mereka dikenal penurut, periang, cermat dalam mengambil setiap keputusan Pemilik weton tersebut juga memiliki kelemahan Yaitu mereka cenderung angkuh, sombong Pendendam karir, Rabu Wage, untuk masalah karir weton Rabu Wage memang kurang cocok. Ketika harus membuka usaha sendiri Hal itu dikarenakan weton ini kurang biasa Untuk hidup mandiri Dan harus Memperoleh perintah Dari orang lain Sebelum akhirnya Melakukan sesuatu Saat memperoleh perintah Dari orang lain weton Rabu Wagi Akan dapat dipercaya Dan bisa diandalkan Hal itu dikarenakan mereka yang lahir pada weton tersebut bisa bekerja di bawah tekanan. Karena itu, weton Rabu Wage sangat sesuai dan cocok untuk menjadi seorang karyawan yang berada di bawah perintah orang lain atau sebuah perusahaan. Penting untuk diketahui tidak semua bidang pekerjaan nantinya bisa cocok untuk weton tersebut. Hal itu karena weton ini di bawah nangan ponco-sudo sumur sinamba. Maka bidang yang dirasa sesuai dengan weton yaitu di bidang pendidikan. Seperti guru, dosen, maupun pelatih. Cinta Rabu Wage di dalam perjodohan, weton Rabu Wage memiliki pantangan untuk berjodoh dengan neptu weton Wage. Hal itu dikarenakan jika keduanya tetap menikah, maka diramalkan keluarga mereka nantinya tidak akan harmonis serta mengalami banyak sekali kesulitan dan cobaan. Weton Rabu Wage untuk masalah percocokan sangat cocok dengan neptu yang bernilai 13, 8, delapan, dan delapan untuk yang memiliki neptu tersebut seperti contoh Selasa Legi dan Kamis Legi, Sabtu Wage. Dan kli, Minggu Kliwon, rezeki Rabu Wage. Di dalam bahasa Jawa sendiri, weton Rabu Wage dikenal memiliki sifat gemi. Yaitu mereka pandai dalam berhermat dan menyimpan uang Mereka tahu mana kira-kira kebutuhan yang dirasa penting Sehingga tidak boros di dalam melakukan pengeluaran Untuk kesehariannya sendiri Terkadang sikap sombong serta tinggi hati Membuat mereka cenderung kurang disukai Tapi untuk masalah rezeki, weton ini memang seringkali hidup sederhana dan cenderung biasa saja. Weton Rabu Wagi ini mudah sekali dipercaya oleh atasan. Selain itu juga mereka dikenal amanah dan mampu untuk diandalkan. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas Dor dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu Dumadi Kasih Repedok, Nering Sambikolok.